Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang di mana di sini digambarkan hoki seorang Aris sangat luar biasa dan rezekinya sangat melimpah. Di sini digambarkan keuangan, kehidupan finansial. Karena seorang Aris akan jauh meningkat di bulan Februari tahun 2022, dan apapun usaha, apapun pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang Aris akan berhasil maksimal dan mampu membuat kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King Owen itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aris, seseorang yang usianya di atas Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan hoki seorang Aris dalam kategori membuat sebuah usaha, apapun usaha, apapun pekerjaan yang ia lakukan akan sangat berhasil maksimal dan mampu mendongkrak keuangan. Sangatlah didukung didoakan oleh orang tua, didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat, Aris sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan hoki seorang Aris sangatlah bagus, yang dimana di sini dengan kebanjiran rezeki, yang dimana juga di sini dengan peningkatan keuangan yang sangat bagus. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, the fall. Selamanya the Fold itu diaktikan awal mula permulaan ingin memulai ingin mencoba kembali. Dan jika kartu the Fold kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan. Sosok seorang Alice mengawali setiap pekerjaan dengan niat dan doa untuk membahagiakan orang tua dengan didoakan oleh orang tua dengan didoakan oleh orang-orang sekitar orang-orang terdekat yang dimana di sini hoki seorang Alice sangatlah bagus dan apapun usaha yang dilakukannya akan berhasil maksimal dan di sini digambarkan keuangan akan jauh lebih meningkat dan untuk kartu seni yang kedua adalah. 10 of Cup ataupun 10 Piana untuk zodiak yang kedua kita mempunyai sesuatu yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio hokinya sangat bagus dan kebanjiran meski di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan hoki seorang Scorpio pada dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini seorang Scorpio berhasil menjalani hubungan asmara yang lebih bahagia lebih bagus di bulan Februari dan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana di sini dalam bentuk salah satu rezeki kepada seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2022 dan disini juga tidak terwebuk kemungkinan seorang Scorpio akan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Scorpio bersama pasangan akan menjalin hubungan yang sangat bagus dan hubungan asmara yang sangat ukur. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Scorpio, seorang wanita yang sudah matang pikirannya. Dan seseorang yang memotivasi Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio mendapat kehokian dalam menjalin hubungan asmara, yang dimana di sini dengan keturunan seorang Scorpio dalam menjalin hubungan asmara akan berbuah manis di bulan Februari tahun 2022, serta di sini seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan yang dimana di sini dalam bentuk salah satu reski yang didukung, didoakan, diusahakan bersama seorang pasangan, dan jika kartu The Full kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Sosok seorang Scorpio mengawali hari-hari dengan pasangan yang dimana sini tercipta hubungan asmara yang bahagia. Di Disini juga digambarkan seorang Scorpio banyak mendapatkan tawaran job, tawaran pekerjaan yang merupakan rezeki seorang Scorpio melipat di bulan Februari dengan dukungan doa dari seorang pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah 3 of 1 ataupun tiga teman. Untuk judiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana sini digambarkan seorang Pisces hokinya sangat bagus dan rezekinya sangat melimpah di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan kehokian seorang Aries di dalam kategori KRI pekerjaan yang dimana sini setiap pekerjaan yang ia lakukan akan berhasil maksimal dan mampu menempah keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta pekerjaannya bisa memberikan dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk mekerjakan pekerjaan yang lain. Dan disini juga digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Pisces mampu membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kehokian seorang anak dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini dengan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan dengan menjalani pekerjaan yang satu kemudian memberikan kepercayaan kepada orang lain yang dimana di sini didukung didoakan oleh seorang anak didukung didoakan oleh keluarga dan tujuan seorang bisnis untuk bagiankan seorang anak bisnis sendiri serta di sini seorang bisnis akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha tersebut dibantu doa oleh seorang anak bisnis sendiri. Dan jika kartu dopol kita gabungkan dengan kartu seri yang ketiga di sini menggambarkan seorang bisnis memulaikan pekerjaan dengan penuh ketekunan kedisiplinan dalam pekerjaan yang dimana di sini kehokiannya akan bertambah sangat bagus yang dimana mendapatkan banyak tawaran pekerjaan berhasil mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri dan menjalankan sebuah usaha dan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak dan seorang bisnis mempunyai tujuan untuk membahagiakan anak dan membagiakan keluarga bisnis sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Eikopson, ataupun Delapan Pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang tersedia Virgo, yang di mana disini digambarkan hoki seorang Virgo sangatlah bagus dan rezekinya sangat melimpah di bulan Februari tahun 2022. sini digambarkan seorang Virgo Banyak mendapatkan tawaran pekerjaan tawaran job yang besar harganya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini hoki seorang Virgo mampu menjaga kestabilan tubuh, mampu menjaga kesehatan. Yang dimana di sini membuat seorang Virgo fokus dalam bekerja yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umum ya King of Soul itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan kehoki seorang Virgo mampu menjaga kestabilan tubuh kesehatan di bulan Februari tahun 2022. Yang dimana di sini seorang Virgo akan mampu disiplin dalam bekerja, fokus dalam bekerja, serta seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran job-tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar, dari orang yang lebih tua, dari Virgo yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana pekerjaan tersebut ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Dan jika kartu deful kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Virgo mengawali hari-hari, mengawali karir pekerjaan, mengawali kesehatan untuk menjaga kestabilan tubuh sangat bagus di bulan Februari tahun 2022 yang dimana mana di sini merupakan hoki. Dan seorang Virgo kebanjiran rezeki, yang dimana rezeki datang dari seseorang yang dekat, seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah, Four of Swords, ataupun Empat Pedang. Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana sini digambarkan, Poki seorang Taurus sangatlah bagus dan kebanjiran rezeki di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan kehokian seorang Taurus, yaitu menjaga kestabilan kesehatan di bulan Februari, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Di sini juga digambarkan seorang Taurus akan berhasil membuat sebuah usaha, yang dimana usaha miliknya sendiri yang ia bangun dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini usaha yang ia bangun akan membuat usaha yang lainnya berdatangan kepada seorang Taurus yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan kehokian seorang Taurus menjaga kesehatan, menjaga kestabilan di bulan Februari tahun 2022, membuat seorang Taurus mampu berhasil mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha ambilnya sendiri, yang dibantu didoakan oleh pasangan, dibantu didoakan oleh keluarga, yang mampu mendosa keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Sementara di sini usaha yang ia lakukan akan mendatangkan usaha yang lainnya, usaha tambahan yang akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu default kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang Taurus bersama pasangan. Memulai sebuah usaha yang dimana usaha milik mereka sendiri yang mampu mendapat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan dengan menjaga kestabilan tubuh kefokusan dalam bekerja akan membuat pekerjaan dan usaha yang lain kedatangan kepada seorang taus dan pasangan yang akan mampu membuat kehidupan keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang hokinya sangat bagus dan kebanjiran rezeki di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Aris, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Pisces, yang keempat Virgo, yang kelima Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang hokinya sangat bagus dan kebanjiran rezeki di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.